unboxing lagi teman-teman ini mereknya ladypin ya teman-teman ini ada 97 piece dan ini bisa jadi robot dan juga helikopter teman-teman Oke langsung kita buka dan ya teman-teman selamat menonton oke teman-teman ini udah jadi robot ya teman-teman dan ini kita mau buat helikopter ya teman-teman jadi harus dibongkar lagi teman-teman dimulai dari nol oke mari kita bongkar teman-teman